Oke, selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di Panen Hadiah Undian Tabungan BIMA periode 1 tahun 2022. 2022. Wih, luar biasa ya. Uh, dan juga Panen Hadiah Undian Tabungan BIMA merupakan agenda rutin... ...yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasib. Wow. Ya, dan Panen Hadiah Undian Tabungan BIMA periode 1 tahun 2022... ...untuk wilayah koordinator pati kali ini dilaksanakan di kantor cabang Jepara. Jepara. Namun sebelum kita memulai untuk pengundian kali ini ya, Sela ya. Okay. Mari kita saksikan terlebih dahulu video profiling dari Ibu Tri Rusminingsih yaitu nasabah Bang Jatan dari kantor cabang Jepara. Saya awal datang ke Jepara di tahun 2006. Kami menawarkan buku-buku agama Islam di Jepara. Biasanya sasaran kami memang kepala-kepala, kepala dinas, kepala-pala bank minimal, kabit, karena memang harganya agak mahal. gitu. Berawal dari buku itu, kami dengan para pejabat Jepara itu sudah seperti saudara. Akhirnya saya dibantu para pejabat itu untuk membuat CV, cv-nya berjalan ini aja istilahnya order sidik gak bopo sing penting lu mintu berkah ora usah sing duwur-durur nanti sirah mengeluh kataan gitu terus akhirnya di tahun 2017 kami kan masuk di eh, kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Cepara terus akhirnya secara tidak sengaja saya yang ketiban sampur untuk mendapat amanah itu walaupun itu eh, di luar ini ya saya juga tidak mimpi kalau saya nanti juga akan jadi ketua UMKM itu sebetulnya tidak ada dalam pikiran saya tapi ternyata eh, setelah itu terjadi pandemi gitu. jadi kami untuk pelaku UMKM mengalami kesulitan karena kami harus di lockdown Bahkan tetangga-tetangga juga ke sini minta kerjaan bu, suami saya dipecat, saya nganggur saya ini. Akhirnya punya ide kita bikin pasar online UMKM. Semua pelaku UMKM bisa tetap berjualan di situ walaupun sambil masak dasteran di rumah. Akhirnya ketika ada kunjungan dari Kementerian Kominfo, saat itu di Ruang Rapat 1 di Seda Jepara, Oh, putri ini ketua Emak Berdaster dari Kabupaten Jepara tadi walaupun dalam keadaan pandemi, di lockdown tapi tetap masih bisa e, semangat. Kebetulan ketika pandemi itu terjadi, anak saya di asal pandemi di Wuhan Cina. Sebenarnya di tahun 2018 itu kami ditinggal suami. Putri saya sudah baru lulus S1 dari UIN dia mendapat email dari Kedutaan Asia kalau mendapat beasiswa S2 ke Cina Selama ini mungkin baik di CV ataupun di toko bahkan sampai ke tingkat UMKM ini kami bermitra dengan Bank Jateng. Kita itu sudah bermitra lama bahkan kadang ketika pinjaman kami turun itu malah dari pihak bank luang dikeli, luai kok minta, luai cendek itu piye, kayak gitu. Karena sebetulnya kami dengan semua dinas, baik saya selaku ketua UMKM atau pelaku usaha pribadi, itu kepercayaan profesionalisme kerja yang kami utamakan. Ayo kita sama-sama nabung di Ban Jateng, percaya Jateng, pokoknya Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Ibu Tri Miningsi dan Bapak Kurniawan Aji selaku pemimpin cabang Jepara Selamat Siang. Halo, Bapak, halo. Ala. Bapak, Ibu, Alam. gimana kabarnya, Pak, Bu? Selamat ulang tahun, selamat, selamat, selamat siang. Oke, Bapak, Ibu bisa dengar suara saya? Jelas. Jelas. Sangat jelas. Pak. Oke. Oke, luar biasa Ibu Tri Miningsi. ya. Ibu Kau boleh tahu ini sejak kapan bu bergabung bersama tabungan Bima ibu? Alhamdulillah saya bergabung alhamdulillah, dengan tabungan Bima sudah 20 tahun yang lalu. Wow. Sekitar 20 tahun ini saya belum lahir, lahir loh. berarti. Ini kalau boleh tahu emang alasannya kenapa ibu bisa bertahan, bertahan selama bu. itu dengan Bank Jateng apalagi tabungan Bima ya? ya. Alhamdulillah tabungan Bima alhamdulillah, sampai alhamdulillah, saat ini masih tak tak pakai dengan pelayanan terus di Kabupaten Cipara kita banyak memberikan kemudahan-kemudahan uh, kepada kami selaku itu. Okay. Oke, okay. banyak memberikan kemudahan ya, Bu ya. Betul. Luar biasa Ibu. Semoga. Kalau boleh uh, kalau boleh tahu uh, usahanya apa sih, Bu? Ini Bu saya sebetulnya pedagang juga, tapi sekarang menjadi ketua KMK Kabupaten Cepala, jadi banyak mengampuni. Oh, Wah wow, luar biasa, Jos, ibu jangan lupa ya tawarin ke anak-anak buahnya buat paket tabungan Bima Jaya. Oh, harus, oh. <laughs> yeah. Baik ibu sudah siap bu untuk Indianan ibu? Siap. Yep. Siap. Yep. Oke, okay, tapi sebelumnya saya akan mengundang kembali ke depan untuk rekan-rekan saya dari pihak notaris. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah Monggo Bapak-bapak. Iya. Oke. Okay? Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda kemudian akan dimulai. Oke, yang pertama penekan menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start ya. Kemudian menunggu komputer mengacak secara otomatis undian. Oke, dan yang ketiga setelah muncul tanda ready, sesuai aba-aba saya silahkan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop ya. Sudah siap? Ibu Tri sudah siap dan Ibu Bapak Tri, Aji? Siap, Bapak Aji siap. Iya, ini Bapak Aji ya. Nanti ya. cukup dipencet sekali Langsung dilepas ya, okay. jangan ditahan. Dan nanti yang pencetan yang kedua nanti untuk stop. Oke, okay, okay, silahkan bisa tekan tombol enter sekarang. Silahkan Ibu. Nah okay. ini dia. Kita akan... Melihat, cak. Ya. Ah, banyak banget memang ya. Iya, betul Untuk yang... Oh, pada siang hari ini ya. Oke, okay, kita bisa lihat siapakah pemenangnya. Dan silahkan tekan tombol enter lagi Bu Untuk stop. Ibu silahkan Ibu Tri. Tekan lagi Oke Iya yeah. Luar biasa Kita akan tanya terlebih dahulu kepada para saksi Bagaimana Bapak? Menarikan undian untuk wilayah koordinator pati Nomor kupon dan nama-nama yang keluar Para saksi menyatakan Sah oh. Oke satu kali luar biasa Luar biasa sekali ya Hei, Saya ucapkan selamat kepada pemenang dari Mitsubishi Expander And next dan juga emas Oke das Saya akan membacakan pemenang Mitsubishi Expander Yang pertama selamat kepada Fajar Dwi Prasetyo Capem Pasar Juana. Kemudian Lili Ariati dari Cabang Jepara. Oke, yang ketiga Sumarno, Capem Ngawen. Ada Agus Sulistiono dari Cabang Kudus Yang selanjutnya Rifatul Himmah Cabang Rembang wow, Oh yang terakhir tadi ya? Ini terakhir okay, luar, luar biasa ya. Dan untuk pengumuman dari pemenang Yamaha Nmax Dan juga emas akan diumumkan di seluruh kantor Bank Jateng Surat kabar dan juga website dari Bank Jateng Oke okay, dan sekali lagi untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan BIMA dimanapun anda berada untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe Betul. YouTube channel oh, Banjatan ya, ya. Karena selain ada pengumuman dari Panen Hadiah Tabungan Bima, akan ada info yang tidak kalah menarik ya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe.